Baik, kali ini mister akan mengajarkan kita akan bermain gitar dengan family C untuk lagu Air Kapuas atau Sungai Kapuas. Oke. Jadi kita mulai dari C. Dan cara memetiknya itu karena ini lagu agak cepat, jadi kita turun terus seperti gini ya. Treng treng treng treng treng treng treng Jadi, berbeda dengan mengejreng gitar ketika menyanyikan lagu slow menyanyikan lagu santai ini lagu eh, Sungai Kapuas ini adalah lagu cepat ya jadi cara memetik gitar pun berbeda dari biasanya kita menyanyikan lagu-lagu santai atau lagu slow biasanya ya oke anak-anak untuk lagu Sungai Kapuas dari kunci C artinya dari nada dasar C terlebih dahulu kita akan mengambil intronya. Kenapa? Perlu intro supaya kita dalam bernyanyi tidak lari daripada nada yang ditetapkan. Yaitu nada C kita gunakan ya. Kita ambil intronya dari F Na na na Hutan menjadi. Dari dulu telah kota Hei, tak disangka Tak disangka Tuh nung hutan menjadi kota anak bermain gitar untuk lagu Sungai Kapuas. Jadi ada berapa kunci? Empat ya. C, G, F, F bisa dua jenis. bisa F gantung, bisa F ini sama nadanya ya. Kemudian D minor. Nah, jadi untuk pengantar ke rapnya. Agak kan sedikit ya Jadi anak-anak kalian boleh berlatih sekarang Dan Kalian boleh lihat video mister Boleh ulangi video mister Dalam hal bermain gitar Dan mister akan tampilkan uh, Teks dalam kalian Melihat kunci-kuncinya Ketika mau memindahkan Lagu atau memindahkan kuncinya ya. Kalian bisa lihat teksnya Di samping Oke anak-anak Semangat belajar Tuhan Yesus memberkati